saya bacakan dari media online tribunnews.com pekan baru Dengan judul Mata-mata Cina ditangkap TNI Angkatan Laut di dunukan. Misinya dibantu tiga warga lokal Satuan Tugas Marinur Ambalat, Ambalat 28 TNI Angkatan Laut menangkap mata-mata asal Cina saat menjalankan misinya Mata-mata Cina itu ketahuan anggota TNI saat mengambil foto aset militer di Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu 20 Juli 2022. Dari enam orang yang ditangkap tersebut ada yang berwarga negara Cina. Selain itu ada juga yang berwarga negara Malaysia dan warga lokal. Ke enam pria tersebut yaitu EW 23 tahun, TR 40 tahun, YY 40 tahun, mereka merupakan warga lokal. Sementara LS 40 tahun, HK 40 tahun, merupakan warga negara Malaysia. Sedangkan BJ 45 tahun, merupakan warga negara Cina. Komandan pos Sei pancang Letnan 1 Marinir, Victor Aji Santo Kamis 21 Juli 2022 mengatakan, penangkapan keenam orang tersebut bermula ketika Kopral 2 Marinir, Muhammad Arif melihat kendaraan avansa warna hitam yang akan melintasi di depan pos Sei pancang Korsionil Satgas Marinir Ambalat 28 dari pos Sei pancang mengamankan enam orang diduga. Mata-mata asing yang sedang melakukan pengumpulan data-data perbatasan Indonesia, termasuk disposisi dan komposisi kekuatan TNI, di perbatasan di sepanjang Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara, pada Rabu 20 Juli 2022 malam. Selanjutnya, Kopral 2 Marinir Muhammad Arif memperhentikan kendaraan tersebut dan mengadakan pemeriksaan terhadap orang dokumen, dan barang. Diketahui, di dalam mobil ada enam orang termasuk pengemudi tanpa membawa barang. Setelah diketahui terdapat warga asing, selanjutnya penumpang dan pengemudi diarahkan untuk turun dan dilakukan pemeriksaan lanjutan di dalam pos. Setelah dikirim ke dalam pos, Letnan 1 Mariner Victor Aji Hersanto langsung turun tangan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan handphone milik warga negara asing di Posei Pancang. Dari pemeriksaan inilah, marinir mengetahui bahwa orang-orang tersebut telah memfoto bangunan pos penjagaan militer yang merupakan aset TNI. Pendapat foto-foto bangunan pos penjagaan militer, patok perbatasan, pola pos lintas batas negara atau PLBN di galeri HP mereka, yang dilihat cara pengambilannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ujar Leknang Satu Marinir Victor Aji Hersanto. Setelah pemeriksaan tersebut, Leknang Satu Marinir Victor Aji, Aji Hersanto melaporkan temuan ini kepada Komandan Satgas Mar Ambalat 28, Kapten Marinir Andreas Parsawilian, Manalu. Kemudian Satgas Marinir Ambalat 28 juga berkoordinasi dan menghubungi Tim Komando Pasukan Katak atau KOPASKA, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Badan Intelijen Strategis TNI atau BAIS. Lalu Satuan Gabungan Intelijen atau SGI, Intel, Intel Coding 0911, Polsek Batik Timur dan Imigrasi, Melakukan koordinasi dan penanganan lanjutan Komandan Satgas Marinir Ambalat 28 Kapten Marinir Andreas Parsaulian, Manalu menyatakan Pengambilan foto-foto secara ilegal ini Dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya enam orang tersebut kami serahkan kepada pihak imigrasi sebatik untuk dilakukan proses selanjutnya dengan mengamankan para pelaku ke kantor imigrasi Nunukan, tegas Andreas. Artikel ini telah tayang di tribunmedan.com dengan judul Kapten Marinir Pasurya Manalu beberkan penangkapan enam orang diduga mata-mata asing di Kalimantan. Hey. Inilah kawan Baik Ini kita bahas sedikit ya Ya salam hormat kepada TNI Ya Marir komando Luar biasa Ya menjaga Setiap jengkal Perbatasan tanah air Indonesia Ingat kawan berbagai cara dilakukan oleh musuh oleh lawan untuk mengetahui situasi negara kita. Ini yang tertangkap, bisa jadi masih banyak yang tidak tertangkap. Ada yang bertanya, kenapa kok orang-orang asing mau memata-matai kita? Ingat kawan, Negara kita ini adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Semua ada di negara kita. Apakah itu emas, uranium, minyak. Banyak-banyak sumber daya alam kita. Maka berbagai negara-negara di dunia ingin juga menikmati sumber daya alam kita. Dengan berbagai cara. Ada yang kerjasama ekonomi. Ya. Agar mereka bisa masuk. Ada kerjasama politik. Ya. Sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia. pingin juga menikmati sumber alam kita sendiri. Ada berbagai cara mereka akan lakukan. Mereka akan mengadu domba. Sesama anak bangsa di negeri ini. Dan sebelum mereka. Mau menyerang negara kita, alasannya cuma satu. Kenapa dia menyerang? Yaitu karena bangsa Indonesia tidak mau bekerja sama dengan bangsa asing. Jika bangsa asing itu ingin mengendalikan kita, kerjasama boleh, silakan, saling menguntungkan. Tapi kalau mau kerjasama tapi bangsa asing mau kendalikan kita, tentunya kita tolak. Kita punya aturan. Dan lain-lainnya. Ini kalau sudah memfoto-foto fasilitas militer, kawan ini sudah sangat-sangat berbahaya. Inilah sama dengan namanya pengintaian, matbar, pengamatan, dan penggambaran. Mulai situasi di daerah, foto-foto, ada lewat satelit, dan sebagainya. Kemudian suatu saat, mereka akan menyerang dengan mendadak. Tentunya temuan ini tidak bisa dianggap sepele. Kita rakyat Indonesia harus mengawal ini, kawan. Negara kita sedang diincar, kawan. Ya. Maka kita harus bersatu. Kita harus kawal ini. Ya. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa kembangannya ke depan. Ya. Semoga sehat selalu. Para TNI di perbatasan. TNI Polri bersinergi. Didukung rakyat, Indonesia kuat. Baik yang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati, jangan biarkan sejengkal tanah pun lepas ke asing. Sip.